Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih Di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan musik atau instrumen di saat kita melakukan telepati Sebelum saya bahas jauh tentang hal ini Untuk teman-teman seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya, sudah nonton video-video saya, terima kasih banyak, jangan lupa kasih masukan kepada saya, kasih saran ke saya, agar channel saya lebih baik lagi ke depan. Oke teman-teman, bicara tentang instrumen atau musik di dalam dunia telepati. Telepati merupakan komunikasi yang terjadi di alam bawah sadar. Dan pesan yang ingin kita kirim, kita bayangkan, kita gambarkan di pikiran kita. Telepati kita akan sukses apabila kita benar-benar rileks, agar otak kita bisa masuk pada frekuensi alfa. Frekuensi alfa adalah frekuensi di mana kita fokus pada satu titik. Jadi, penggunaan musik atau instrumen di dalam telepati itu sangat penting teman-teman sangat penting instrumen atau musik di saat kita melakukan telepati karena dengan musik kita bisa rileks kita bisa damai, kita bisa tenang sehingga kita lebih mudah fokus di saat kita melakukan telepati mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar beberapa instrumen tentang telepati yang ada di YouTube atau yang ada di website-website yang lain. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Dan saya yakin teman-teman pasti akan merasa sedikit aneh tentang musik-musik tersebut. Teman-teman pasti merasa sedikit aneh tentang musik-musik eh, tentang telepati. tentang Pasti teman-teman agak sedikit aneh karena kebanyakan dari musik itu seolah-olah seperti tanpa nada ya kan seperti tanpa nada bunyinya yang gak karuan seperti ini contohnya video ini video telepati yang saya lihat di youtube yang saya ambil di youtube seperti ini buat teman-teman dengar musik seperti ini jadi musiknya seperti ini, yang seperti tanpa nada yang jelas. Dengan instrumen seperti ini, pikiran kita dalam hitungan detik bisa dibuat fokus pada satu hal. Lebih mudah fokus dengan instrumen seperti ini. Akan tetapi, teman-teman, akan tetapi. Ada tetapinya, teman-teman. Menurut saya, ada tetapinya. Terus terang, teman-teman setiap kali saya dengar musik seperti ini instrumen seperti ini memang saya fokus tetapi saya tidak nyaman apa yang terjadi ketika kita tidak nyaman dengan musik seperti ini padahal kan kita fokus apa yang terjadi ketika kita tidak nyaman hal ini akan berdampak pada pesan yang akan kita kirim akan berdampak pada pesan yang ingin kita kirim teman teman dampaknya dimana Sebelum saya bicara tentang dampak, teman-teman, coba dengar kembali musiknya. Coba dengar kembali musik seperti ini. Teman-teman, saya mau tanya setelah teman-teman dengar musik seperti ini, Perasaan teman-teman seperti apa? Di saat mendengar musik seperti ini, perasaan teman-teman seperti apa? Apakah perasaan teman-teman senang? Perasaan teman-teman biasa-biasa aja di saat mendengar musik ini? Atau ada perasaan emosi? Kalau menurut saya secara pribadi, ada perasaan emosi. Kenapa saya katakan sebelumnya akan berdampak? Dampaknya karena... Pesan yang seharusnya kita kirim harus selaras dengan pikiran kita dan perasaan bahkan hati kita. Sebaiknya, pesan yang kita kirim harus selaras antara pikiran kita dan perasaan kita. Agar lebih mudah, pesan yang kita kirim masuk kepada orang yang kita tuju. Karena, ketika teman-teman mendengar musik seperti ini ketika teman-teman mendengar musik seperti ini memang betul dia akan memicu kita untuk fokus pada satu titik dalam waktu yang singkat namun ketika kita mendengar musik seperti ini dan muncul perasaan emosi bukan senang ya, perasaan emosi Sedangkan kita mengirim pesan cinta atau kasih sayang kepada orang yang kita tuju. Seakan-akan kita sedang emosi, terus kita disuruh untuk merayu seseorang. Seperti itu teman-teman. Teman-teman gunakan musik seperti ini untuk telepati ke hal yang lain. Tetapi kalau untuk masalah cinta, teman-teman sebaiknya teman-teman gunakan instrumen-instrumen. Relaksasi atau yang buat kita bahagia, buat kita rileks buat kita nyaman Mending teman-teman gunakan uh, instrumen seperti itu Saksofon, instrumen relaksasi Seperti itu teman-teman Yang buat kita nyaman lah, buat kita bahagia, buat kita santai Kalau yang tadi menurut saya itu buat kita seolah-olah fokus memang cepat tetapi ada perasaan emosi seperti itu. Teman-teman bisa gunakan instrumen-instrumen seperti mungkin Kenny g dan lain sebagainya yang gunakan saksofon itu kan seperti itu. Terus ada yang tanya juga gimana kalau di saat kita lakukan telepati bagaimana kalau kita mendengar lagu-lagu galau atau mellow? Jadi begini teman-teman menurut saya jangan kita gunakan lagu-lagu galau karena kenapa? teman-teman kan mau kirim pesan cinta sedangkan teman-teman sedang terbawa dengan lagu-lagu yang patah hati itu sangat bertolak belakang ketika teman-teman dengar lagu-lagu galau lagu-lagu melau lagu-lagu yang seperti itu teman-teman nantinya akan susah fokus pada pesan karena teman-teman terbawa dengan Lirik atau lagu-lagu yang dinyanyikan Yang teman-teman sedang mendengar Seperti itu Jadi gini teman-teman Mending teman-teman gunakan Instrumen yang Membuat teman-teman senang Membuat teman-teman rileks Membuat teman-teman santai Agar pesan yang teman-teman kirim itu Dia bersifat positif Karena pada saat teman-teman Membayangkan pesan itu Teman-teman dalam keadaan senang, gembira rileks santai sehingga orang yang menerima pesan yang teman-teman kirim itu juga merasakan hal yang sama seperti itu teman-teman oke teman-teman mungkin eh, ini saja pembahasan tentang musik atau instrumen dalam melakukan telepati dan teman-teman harus ingat pilih instrumen apa saja yang buat teman-teman nyaman, buat teman-teman rileks seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Alvaris Masih.